Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. And Mrs. News Kali ini, kita akan membahas alasan ruang angkasa tetap dingin meski matahari sangat panas Nah, selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya Agar mendapatkan video terbaru tentang astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya Pernahkah kita berpikir sejenak mengapa luar angkasa dapat tetap dingin padahal matahari sangat panas? Jika pernah, Elizabeth Abel, ilmuwan NASA yang bekerja di Parker Solar Probe, sebuah program penerbangan luar angkasa untuk mempelajari matahari, menjelaskan bahwa sistem tata surya memiliki suhu ekstrim yang jauh berbeda dengan bumi. Matahari merupakan bola gas yang intinya bersuhu 15 juta derajat Celsius dan permukaannya bersuhu 5.500 derajat Celsius. Sedangkan suhu luar angkasa dapat mencapai minus 270 derajat Celsius. Elizabeth Abel mengatakan, luar angkasa memiliki suhu yang sangat ekstrim, mulai dari suhu yang sangat panas hingga suhu beku. Panas matahari bergerak melalui kosmos sebagai radiasi sebuah gelombang energi inframerah yang berpindah dari tempat panas menuju tempat yang dingin. Gelombang radiasi tersebut memanaskan molekul yang dilewatinya, seperti itu juga perjalanan panas matahari hingga sampai ke bumi. Namun, seperti yang sudah dijelaskan, panas matahari hanya memanaskan partikel atau molekul yang dilewatinya. Sementara bagi partikel atau molekul yang tidak dilalui panas matahari, akan tetap dingin. Seperti yang terjadi pada planet Merkurius, suhu malam hari di planet tersebut bisa mencapai 530 derajat Celcius, lebih rendah dibanding sisi lain planetnya terkena radiasi matahari. Kondisi tersebut berbeda dengan di bumi yang suhunya tetap hangat meskipun pada malam hari. Mengapa hal ini bisa terjadi? Penyebabnya adalah gelombang panas di bumi berpindah dengan tiga metode yakni konduksi, konveksi, dan radiasi. Saat gelombang radiasi matahari tiba di bumi dan membuat panas molekul di atmosfer, gelombang itu pun langsung melepas energi ekstra yang ada di sekitarnya. Molekul yang terkena radiasi itu pun ikut memanaskan molekul di sekitarnya. Reaksi berantai suhu panas di luar jalur gelombang radiasi matahari ini disebut konduksi. Luar angkasa adalah ruang hampa. Molekul gas di sana terlalu sedikit dan berjarak terlalu jauh untuk dapat saling bersentuhan. Dampaknya, ketika gelombang ke panas matahari melintas, proses pemanasan dengan metode konduksi tidak dapat terjadi. Begitu juga dengan metode konveksi. Metode penyebaran panas yang dapat berlangsung dengan bantuan gravitasi ini tidak bisa berlangsung di luar angkasa karena di sana tidak terdapat gravitasi. Jadi, panas matahari bergerak melalui kosmos sebagai radiasi sebuah gelombang energi infamerah yang berpindah dari tempat panas menuju ke tempat yang dingin. Gelombang radiasi tersebut memanaskan molekul yang dilewatinya. Sementara bagi partikel atau molekul yang tidak melalui panas matahari, akan tetap dingin. Selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi,